Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan video kali ini kita masih dapat bertemu kembali dan jalin salam rahim dengan teman-teman. Semoga di pertemuan kita kali ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin amin ya robbal Baik teman-teman seperti biasanya di kesempatan video kali ini kita akan mendengarkan kembali kajian-kajian Islami dari Ustadz Ali Hidayat. Dan untuk tema kita hari ini yaitu kunci agar rezeki kita dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jadi setiap orang memiliki takaran rezeki yang berbeda-beda. Namun Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluknya di muka bumi ini. Namun kerja keras juga diperlukan untuk membuka pintu rezeki. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak bersama penjelasan dari Ustadz Ali Hidayat mengenai kunci agar rezeki kita dipercepat oleh Allah Subhanahu Baik khusus bagi orang beriman Allah turunkan ketentuan yang kedua, kalau ibu kerjakan ini, maka rizkinya diberikan lebih cepat daripada orang biasa saya ulang ya, anda kerjakan isi di ayat ini, maka anda akan mendapatkan rizki yang cepat dari Allah dari umumnya orang biasa Quran surah kedua ayat 172 paling kiri sebelah atas Bismillah. Awas hati-hati ya, sebelum kesini saya ulangi lagi, boleh enggak mengambil yang haram? Hati-hati nah, ya, jikalau teman-teman juga ada yang disogok, ada macam-macam, jangan pernah ambil. Karena ketika Anda mengambil yang haram, akan mengurangi rezeki yang halalnya. Tinggalkan, Ustaz ada yang nyogok 10 juta, saya tinggalkan, masya Allah. Wah, oh, tapi waktu dikasih 1 miliar, saya istighfar dulu. Mau <laughs> Allah, dulu. Ya, itu deh, mau 1 juta, 1 miliar, lalu tinggalkan. Nah, nggak ada faedahnya di sini, Hai bismillah, ah lihat ayatnya lihat ayatnya kita lebih tingkatkan pengetahuannya ya supaya kita banyak mendekat pada Alquran, ya ayuhan amanu, yang tadi ya ayuhan nas kalau nas masih manusia, muslim manusia bukan, non muslim manusia bukan. Ayat itu berlaku untuk muslim dan non-muslim. Sekarang, ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Ya ayuhal amanu. Kalau ada ayat Qur'an, dibuka dengan kalimat iman. Indama tajid fil Qur'anul kirim. Ayatul Qur'an maftuhha bi al -Iban. iman, iban. ahli iman Jadi kalau ada kemudian, Awas hati-hati ya. Ada kemudian, ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat ini hanya ditujukan pada orang beriman tidak selainnya. Nanti diingat baik-baik ya Karena nanti panitia memberikan kabar gembira Ada 20 hadiah spesial Di siang ini Ya Bila sekiranya nanti Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari panitia Sesuai dengan materi yang kita bahas di hari ini Ya Makanya kalau kira-kira cepat lupa Cepat ditulis Karena manusia itu kalau sudah lupa Suka nggak ingat nanti Ya, ya tulis ini <tuh> Ya ayuhallathina amanu Hai hey, orang-orang yang merasa beriman kepada Allah Teruskan Kulu min tayyibati ma razaknakum Kulu tetap hukum tidak berubah, ikhtiar Di sesoleh solehnya orang tetap ikhtiar juga, gak bisa kemudian berdoa, riski turun Tiba-tiba datang ke masjid, masjid dalam misalnya renovasi, kubahnya belum ada Orang paling soleh dihadirkan ke masjid, berdoa ayo Ya Allah kubah, ya Allah kubah, tiba-tiba berang dari langit, terus turun, mustahil Ya tukang cor kemudian gak laku, ya tukang semen kemudian bangkrut dan sebagainya jadi sesoleh-solehnya manusia tetap menempuh ikhtiar dalam kebaikannya. Sekarang lihat. Ini rumusnya. Yang tadi manusia. Yang kedua menggunakan iman. Ya ayuhalladzira abad. Fokus. Kulu min <tanyibatima razaknakum> Lihat baik-baik. Yang di sini halalan an Halalnya disebutkan. Untuk yang beriman. Halalnya dibuang. Ibu lihat lagi ayatnya. Yang di sini, kulu, Alhamdulillah, mimma fil ardi halalan tayyibah. Halalnya disebutkan. Yang di sini, halalnya dibuang. Ya ayuhal amanu kulu min tayiba. Tinggal disebutkan kalimat halalnya. Kata para ulama, perhatikan kalimatnya. Kenapa ketika orang beriman mau bekerja, kalimat halalnya dibuang, kata para ulama, karena orang beriman itu, imannya otomatis akan membimbing dia mencari yang halal. Orang beriman mustahil mencari yang haram. Jadi kalau ada orang mengaku beriman kemudian mencari yang haram, ini menunjukkan ada yang salah dalam imannya, imannya pasti bermasalah. Maksudnya apa? Kalau ibu ingin mencari rizki, tidak pernah berpikir pada yang haram. Antum yang ikhwan, antum bekerja, tidak pernah memikirkan yang haram. Pokoknya halal, halal, halal. Maka Allah akan percepat rizkinya kepada antum dengan kalimat ma'rozakna Kami yang akan dekatkan rizkinya bukan dia yang lelah mencarinya. Ingat rumus pertama kata Quran. Kalau anda ingin mencari rezeki dengan kalimat iman, jangan pernah pikirkan yang haram. Maka Allah akan dekatkan rezeki kita pada yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Tolong lihat baik-baik ya cara memahami ayat ini. Kadang-kadang cara Allah mendekatkan kita pada yang halal dengan memalingkan kita dari yang haram. Misal, Antum pilih mana? Jadi direktur atau manajer Yang ikhwan. Ibu pilih mana? Jadi bos atau jadi wakil bos? bos. Jadi bos, Alhamdulillah. Ha. Sekarang lihat baik-baik sini. Ah. Ibu mau jadi dubes atau wakil dubes? Ah, dubes, Alhamdulillah ya. Baik, kenapa tidak mengucapkan amin? Baik, enggak apa-apa, enggak dubes di sini, dubes di akhirat nanti ya, insya Allah. Lihat sini, fokus Bu ya, baik-baik. Teman-teman fokus ya, dan Mirsa dimanapun Anda berada, mari kita lihat teorinya sebentar. Fokus, kadang Anda ingin tingkat paling tinggi, bos. Direktur istilahnya, Bu ya. Di sini ada wakilnya, manajer misalnya. Perhatikan baik-baik. Anda inginnya ke sini. Tapi Anda mencari dengan iman. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang haram. Tiba-tiba oleh Allah dimentokkan ini, dibuang peluangnya. Sudah ikut seleksi, sudah ikut ujian, tiba-tiba nggak -tiba lulus. Padahal menurut standar pemikiran kita, menurut kita harusnya masuk nih. Tapi tiba-tiba oleh Allah dijauhkan dari kita ini. Begitu dijauhkan, ditempatkan ke sini, posisinya nomor dua. Padahal kata orang, ini paling layak nomor satu, tiba-tiba nggak -tiba masuk di sini. Kenapa? Menurut kita, inginnya paling tinggi Menurut Allah, di tempat ini yang bagus buat kamu Mungkin kalau masuk ke sini, pergaulannya tidak bagus Gaul dengan yang tidak baik Minum-minuman yang tidak baik Masuk ke lingkungan yang tidak baik Kesini sholatnya jadi susah Baca Quran jadi susah Maksiat banyak dikerjakan Orang yang bekerja dengan imannya Selain rizkinya didekatkan oleh Allah Dan dia akan dijauhkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poinnya Makanya rizkinya dibuat berkah oleh Allah Lihat, taib menunjuk pada keberkahan orang yang mencari rizki tidak pakai iman sekalipun banyak, kalimat Qur'annya mufrad tunggal, tajib, tajiman itu tunggal di sekalipun banyak, kelihatannya sedikit, silahkan cek orang-orang, ibu coba ibu pulang ya lihat berita misalnya, banyak orang yang jabatannya sudah tinggi, posisinya bagus kaya, tapi masih korupsi juga kenapa? karena yang banyak itu, karena dicari tidak pakai iman, nafsunya muncul kalau orang sudah pakai nafsu, mohon maaf ya yang banyak pun kelihatan sedikit di rekening sudah banyak uang, rumah sudah luas, mobil sudah banyak, masih ngambil punya orang lain juga. Kenapa? Karena yang banyak kelihatan sedikit toyiban, sedikit toyiban, kerja lagi, kerja lagi, berangkat gelap, pulang gelap. Burung saja, ibu tahu burung. Kata Nabi, berangkat pagi, pulang sore, rizkinya cukup. Ini ada orang berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, kerja lagi, tapi gak cukup-cukup. Kalau ibu pernah bekerja, tapi rizki gak pernah cukup, ini menunjukkan ada ketidakberkahan dalam rizki itu. Ada yang salah pasti dalamnya. Ibu tahu kebun sirih? Kebun sirih di Jakarta itu paling enak nasi gorengnya. Sebulan cukup untuk hidupnya. Dan tidak pernah mengeluh. Orang luar biasa baik. Dan hebatnya, begitu kami datang, itu Masya Allah. Diberikan subuhan ikan. Ada buah-buahan. Ada makanan. Hebatnya itu berkah hidupnya. Musim buah, punya buah. Musim ikan, ada ikan. 100 ribu, tidak mengeluh. Dan ibu coba-coba lihat ya. Berapa banyak yang didapatkan dalam sebulan. Lebih daripada itu. Ini kalau rezeki yang kita dapatkan tidak membuat kita cukup dalam kehidupan Mengeluh lagi, mengeluh lagi, coba dicek Mungkin ada yang kurang tepat dalam pencariannya Hebatnya, Begitu saya tanya, mana kambingnya? Allahu Akbar Saya diperlihatkan kambing bersih, putih, bagus Hebatnya ditutup dengan potongan aqua mulutnya Yang setengah liter itu ya Dipotong, ditutup ke mulut kambingnya Saya tanya dan dijawab sampai saya sampai terdiam beberapa detik Pak Saya tanya, kenapa kambing itu? Apa? Sakit Perhatikan jawabannya Kata orang ini, itu bukan sakit, Gus. Tapi kambingnya kami bawa dari tempat kami beli, kami tutup mulutnya supaya di jalan tidak memakan yang bukan haknya. Kami tutup mulutnya supaya tidak makan yang bukan miliknya. Karena kadang-kadang kambing dibawa suka ngambil makanan-makanan yang ada di jalan-jalannya. Itu ditutup mulutnya oleh beliau. Ibu bisa bayangkan, jangankan mulut orangnya, mulut kambing orang nyari rezeki jauh-jauh ke Singapura. Singapura. Ini di Singapura nak dapat, misalnya. Orang-orang jauh keluar, yang ini dekat tiba-tiba hadir Yang ini dicari, ini tiba-tiba bergerak sedikit datang Tapi yang ini, ini yang hebat Saya tutup di sini, lihat Quran Surah 7 ayat 96 walau <tik> Kalau ada satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Lihat, satu tidak ada iman, umum yang kedua ada iman, yang ketiga ada iman plus takwa. Lihat ujungnya Kami akan buka pintu langit dan bumi Kami akan buka pintu rizki di langit dan bumi, kami berikan keberkahan di dalamnya Ibu lihat lagi baik-baik, lihat, rizki ada di mana tadi? Di langit, diterunkan ke mana? Sekarang ada orang yang rizkinya dibuka pintunya di langit dan di bumi Langit dibuka, bumi dibuka kalau langit bumi sudah dibuka, maka dia tidak melangkah pun. Berdoa kepada Allah, bergerak sedikit rezeki datang kepadanya. mau makan, tiba-tiba makanan datang. mau beli sesuatu, tiba-tiba tetangganya terakhir misalnya. Itu cuman bahasa manusia. Tapi bahasa Allahnya ketika iman meningkat, takwa meningkat, masya Allah, ini datang. Nah, saya tutup. Bagaimana cara mencari rezeki dengan iman dan takwa? Kalimat takwa disebutkan di Quran 115 kali. Di antara maknanya itu ada dua satu, membangun hubungan baik dengan Allah, subuh minallah, sholat ibu jaga, di ibu boleh tinggal di Oman, silahkan bekerja, tapi jangan sampai sholat ditinggalkan. Nah ibu misalnya di Indonesia ya sholat, kadang-kadang masih terhitung, sampai Oman kurang rajin juga. Kalau sudah sampai ke Oman ke negeri Arab belum rajin sholat juga. Ibu perlu dikirim kemana lagi? Perlu dikirim kemana lagi? Jadi di sini ayo Bismillah, begitu cari rezeki, sholat jangan tinggal. Ayo, salat misalnya dalam sehari berapa waktu? Berapa rokaat? 17 rakaat. Itu yang fardunya. Baiknya itu yang fardunya. Tambah sunnahnya. Ayo, malam bangun tahajud. Tunaikan salat duha. Begitu ditambah salatnya maka Allah pun akan tambah kemudahan kita untuk mendapatkan rezeki kita. Ibu gak percaya, silahkan. Mulai sekarang tingkatkan salat sunnah. Misal, ya. Maaf, maaf. Kemarin belum tahajud. Malam ini rencanakan saya tahajud. Walaupun dua rakaat gak apa-apa. Jangan paksakan dulu sebelas rokaat ya, mulai dengan yang yang muda-muda. Kata Nabi, lihat kata Nabi, solatul masna-masna, orang yang belum biasa solat malam, mulai dengan dua rokaat dulu. Kalau sudah mendekati fajar, dua rokaat, dua rokaat tutup dengan witir satu rokaat. Ya, jangan pengen langsung ke sebelas, dulu sahabat Nabi pernah bertanya pada Sayyidah Aisyah, Al-Bukhari nomor hadis 2010, ya, kata Khodayfa yamani kemudian al mughirah bin Shuanba. Satu lagi, ada Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Nabi, eh pada Sayyidah Aisyah. Ratikan baik-baik. Kata mereka, kaifakanat salatu Rasulullah Wasallam. Bagaimana salat malamnya Nabi Wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Naikat besoknya diikuti salat di belakang Nabi. Tiba-tiba Nabi Wasallam, Maaf ya. Rakaat pertamanya kata Hudhaifa al-Yamani, 100 rakaat al-Baqarah. 100 ayat, maaf. 100 ayat al-Baqarah. Baru ruku Kata Abdullah bin Mas'ud Itu masih mending Saya sholat di belakang Nabi 100 ayat Belum ruku Selesai Al-Baqarah Lanjut Ali Imran Selesai Ali Imran Lanjut An-Nisa Sampai An-Nisa ayat 176 Baru kemudian ruku Ternyata Nabi Sholat pertamanya Satu rakaatnya Lima juz empat halaman Besoknya Tiga orang ini Gak ikutan lagi ya. Karena itu Ayo tambah sholatnya ya. Yang kedua Terakhir Terakhir Lihat baik-baik satu, bangun hubungan dengan Allah, yang kedua, bangun hubungan baik dengan manusia. Ini ada KBRI di sini, ya. Ada juga masyarakat yang lain. Ibu kalau rezekinya ingin lancar, ayo bangun hubungan baik dengan KBRI, laporkan keadaan kita. Dengan warga yang lain bangun komunikasi yang baik. Itu ayatnya ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. Kalau ibu punya hubungan baik dengan KBRI-nya, disampaikan keadaannya, perkembangannya bagaimana, kemudian dengan teman-teman juga baik, hubungannya baik, dengan yang di rumah baik, dengan pegawai yang lain baik, maka insya Allah kata Allah, rizkinya akan mudah dan keberkahan akan dibuka oleh Allah SWT. Dan kesimpulannya, ikhlas dalam mencari rizki, adalah berusaha mendapatkan rizki sesuai dengan ketentuan Allah, maka silahkan ibu tingkatkan ikhtiar, kemudian setelah itu cari yang halal, jauhi hal yang dilarang, Kemudian keluarkan pada yang baik-baik dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah maka rezeki akan dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Itulah tadi penjelasan dari Ustaz Adi Hidayat mengenai kunci agar dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang beliau tadi sampaikan dapat kita pahami. Intinya kunci agar rezeki kita dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbanyak istighfar berbanyak membaca Al-Quran insya Allah kalau kita melakukan itu semua rezeki kita akan dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin video kita cukup sampai sini dulu saya akhiri akhir kalam